Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwanifillah Pada video sebelumnya kami telah menyajikan manakib singkat dari al kutub Habib Abu Bakar bin Muhammad as -Segat. Maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit dari sekian banyak kelebihan dan karomah beliau Habib Abu Bakar bin Muhammad as Gresik adalah sosok wali kutub yang luar biasa Beliau kaluat atau menyepi kurang lebih 15 tahun Haul beliau menjadi salah satu haul terbesar di Indonesia Jamaah yang menghadiri haul beliau bukan hanya dari Indonesia saja Bahkan banyak yang datang dari luar negeri Menurut guru sekumpul, ada tiga orang awliyaullah yang nama dan makamnya sama yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Aidrus, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Attas, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagap Habib Abu Bakar mengisi hidupnya dengan mengajar dan membersihkan hati. Dalam majelis pengajiannya, beliau menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin sebanyak 40 kali. Sedangkan di rumahnya sendiri beliau menghatamkan kitab Ihya sebanyak 90 kali. Totalnya adalah 130 kali khatam. Ada cerita sangat menakjubkan tentang beliau saat semua penduduk kota Gersik sepi karena di jenazah beliau. Seorang bapak pergi ke pasar Gersik untuk membeli daging kambing, akan tetapi bapak tersebut merasa sangat heran karena melihat keadaan pasar tidak seperti biasanya yang selalu ramai. Hari itu, suasana pasar yang sangat sepi. Kemudian, bapak itu bertanya kepada penjual daging, "Pak, mengapa hari ini kok pasar sepi sekali?" Dan engkau terlihat tergesa-gesa Itu pak, Habib Abu Bakar wafat Sekarang waktunya mensolatkan beliau Ayo kita ke sana pak Jawab penjual daging itu Si bapak pembeli daging langsung ikut berangkat ke Masjid Jami Untuk ikut serta mensolati jenazah Habib Abu Bakar Sambil membawa bungkusan daging yang telah ia beli tadi saat keranda jenazah beliau akan diangkat, kerandanya tidak terangkat sama sekali, sehingga membuat ratusan ribu jamaah yang hadir merasa heran. Saat itulah, salah satu putra Habib Abu Bakar ingat, bahwa semasa hidupnya Habib Abu Bakar sangat senang dibacakan sholawat Nabi. Maka ribuan pelayat bersama-sama membaca sholawat, Subhanallah, jenazah beliau naik ke atas dan berjalan sendiri tanpa ada yang mengangkat. Dan yang paling menakjubkan lagi, setelah selesai acara pemakamannya, bapak yang membeli daging itu pulang dan memasak daging yang ia beli di pasar. Akan tetapi setelah lama dimasak, daging tersebut tidak bisa matang. Si bapak pun merasa sangat heran Kemudian ia menceritakan Kejadian aneh yang dialaminya Sambil menangis Kemudian ada santri Habib Abu Bakar Bercerita Bahwa Habib Abu Bakar pernah berkata Barang siapa Yang kelak ikut menyolati jenazahku, Maka aku doakan Dia tidak terkena panasnya Api neraka dan api dunia Mendengar hal itu Si bapak menangis terseduh, ia tak menyangka daging yang dibawanya saat menyelati jenazah Habib Abu Bakar tidak bisa terkena api dunia. Suatu hari ketika Habib Abdul Qadir Bilfagih hendak pulang ke kota Malang, Beliau dipesan oleh Habib Abu Bakar As-Segap karena membawa anaknya jika hendak ke Gersik untuk menimba ilmu. Beberapa hari kemudian, Habib Abdul Qadir Bilfagih datang kembali ke Gersik dengan membawa anaknya. Ketika sampai di rumah Habib Abu Bakar, beliau sawam dan memperkenalkan anaknya yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Bilfagih. Kemudian anak tersebut ditanya oleh Habib Abu Bakar, Maukah engkau kutunjukkan alam surga berserta isinya? Dikarenakan hatimu yang bersih ini, dan lihatlah ke atas langit itu. Ketika Habib Abdullah bin Fagih mengarahkan pandangannya ke atas, bergetarlah sekujur tubuh beliau menyaksikan surga dengan mata zohir hingga keringat beliau bercucuran dan jatuh pingsan karena tidak tahan melihat ke rumah Habib Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari ada seorang anak pejabat yang sudah lama hilang. Kemudian keluarganya datang ke rumah Habib Abu Bakar saat pengajian di masjid jamik Gresik menanyakan perihal anaknya. Lalu Habib Abu Bakar berkata, anakmu ada kesalahan. Sekarang dia diikat jin di pohon besar yang berada di tengah jalan. Setelah itu Habib Abu Bakar mengajak semua jamaah ke pohon tersebut, dan Habib Abu Bakar berteriak, wahai jin di dalam pohon besar, keluarkan anak ini cepat. Subhanallah berselang lama dari pohon terlihat anak itu diikat rantai, semua mata melihat sambil takut dan kagum, alam jin siang itu bisa ditampakkan Habib Abu Bakar, kemudian jin itu berkata, ya Habib, karena kemuliaanmu, maka anak ini akan aku lepaskan sekarang. Menjelang wafatnya, Habib Abu Bakar berpuasa selama 15 hari, tidak pernah makan dan minum, dan tidak pernah keluar dari kamar holwatnya. Beliau seringkali berkata, aku merasa bahagia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wataala. saat beliau dimakamkan di samping Masjid Agung Jami' Gresik, bersanding dengan makam Al-Habib Al-Wi bin Muhammad Hashim Assegaf. Dia adalah guru dari Shaykhana Khalil Bangkalan Habib Abu Bakar Asegar As juga mengijazahkan Salawat Qomariyah Dibaca 10 kali ba'dah Salat subuh dan maghrib Untuk meraih segala hajat Dan kebaikan di dunia dan di akhirat Adapun bacaan Salawat Qomariyah Adalah seperti berikut ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Qomari Wujud وصحبه وصحبه وصحبه. Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Fadin berkata barang siapa yang membaca sholawat Komaril Wujud 10 kali pagi, pagi dan petang dengan lafaz dan kaifiah tersebut maka dia akan mendapat sir dari Habib Abu Bakar bin Muhammad as -Segab. Dalam majelis rutin di kediaman beliau di Gresik, tanggal 3 Jumadil Ula tahun 1355 Hijriah, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad as -Segab menuntun orang-orang yang hadir di majelis tersebut dengan kalimat berikut ini. Setelah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad as menuntun hadirin dengan zikir di atas, beliau bercerita, Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang soleh, beliau adalah Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi, beliau berkata, Aku pernah melihat Rasulullah Alaihi Wasallam di dalam mimpi, dan beliau terlihat pucat sekali. Lalu aku berkata kepada beliau, Kenapa wajahmu terlihat pucat sekali, wahai Rasulullah? Lalu Nabi allah menjawab, Di malam ini telah meninggal 1.500 orang dari umatku. Dua dari mereka meninggal dalam keadaan iman, dan sisanya meninggal tanpa membawa iman. Aku berkata lagi kepada Rasulullah shallallahu alaihi Lalu apa kiat-kiat dari engkau untuk orang-orang yang bermaksiat Agar mereka meninggal dengan membawa iman Rasulullah SAW berkata Ambillah kertas ini dan baca isinya Siapapun orang yang membacanya dan membawanya Lalu dia memindah dari satu tempat ke tempat yang lain Dan menyebarkan dan mengajarkan Maka termasuk golonganku dan akan meninggal dalam keadaan membawa iman akan tetapi barang siapa yang telah mendengarkan dan dia tidak membacanya tidak menyebarkannya maka dia lepas dariku dan aku pun lepas darinya seketika itu aku langsung terbangun dari tidurku dan aku lihat kertas tersebut telah ada di genggamanku dan di dalamnya berisi tulisan zikir yang penuh ini wallahu alam.